Baiklah, setelah kita membuat channel YouTube kita, maka kita sudah dapat mengupload video YouTube ke channel kita. Ya, oke, okay? kali ini kami akan membagikan tips dan bagaimana cara upload serta optimasi SEO video YouTube ya melalui HP dan tablet agar video kita lebih mudah dicari. Oke, okay, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara upload video YouTube.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 kita mulai dengan membuka aplikasi youtube ya karena melalui aplikasi youtube ini kita lebih mudah untuk mengelola channel kita ya ketikan youtube pada playstore ataupun App Store pada ios ya oke seperti ini jika kalian sudah memilikinya langsung saja buka aplikasinya ya oke sini saya sudah login dengan menggunakan akun saya Kemudian kita buka channel kita di sini seperti ini ya. Oke pada bagian atas ada gambar seperti kamera video ya. Tap dan sentuh gambar tersebut maka kita akan diarahkan untuk memilih video yang dapat kita upload. Sebagai contoh di sini kami akan mengupload video seperti ini ya. Maka kita akan diminta memasukkan judul, deskripsi dan lain sebagainya di sini. Kalian juga dapat memasukkan hashtag seperti di Instagram, di mana ini merupakan salah satu cara optimasi SEO video YouTube melalui HP. Ya, oke, sebagai contoh, kita isikan saja deskripsinya seperti ini. Ya, ingat, masukkan saja hashtag yang sesuai dengan video kalian. Oke, kemudian tap dan sentuh pada bagian lokasi untuk memasukkan daerah. Tempat kita mengupload video YouTube-nya ya. Ini kalian sesuaikan saja dengan bahasa asli dari video kalian ya. Misalnya sebagai contoh di sini kita menggunakan Indonesia ya untuk location atau lokasinya. Tap upload maka proses upload atau mengunggah video sedang berjalan. Oke kita tunggu sebentar dia masih proses mengunggah. Perlu untuk diketahui bahwa melalui HP atau tablet, kita tidak diberikan pilihan untuk memasukkan kategori, tag atau label, ataupun memilih playlist ketika menguploadnya ya. Maka saran kami pribadi untuk mendapatkan optimasi yang lebih baik, maka kalian dapat mengupload video kalian melalui PC atau desktop ya. Namun pasti kalian harus memasukkan judul dan deskripsi yang sesuai. Oke ini sudah berhasil di upload. Sudah bisa ditonton ya. Untuk video pertama channel youtube kita. Jika ada kesalahan dalam judul ataupun deskripsinya maka kalian dapat menyentuh bagian ini. Kemudian memilih edit untuk merubah data yang sudah kalian masukkan. Dengan mengedit, kita juga dapat memasukkan tag atau label pada video kita. Bagaimana? Mudah saja bukan? Oke, seperti itulah kira-kira caranya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.